Oke, okay, kembali lagi, kita akan, pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengatur agar um, selain transform position, kita juga mengatur uh, rotasi dari uh, karakternya agar menghadap arah yang pas. Untuk merotasi arah hadap uh, karakter agar sesuai dengan uh, apa namanya, agar sesuai dengan uh, tujuan, maka kita bisa menggunakan fungsi dari quaternion dot ya, Mungkin Anda pernah pakai ini dulu. Um, ada tiga parameter, yakni uh, start value, uh, yang b adalah end value. Jadi, um, start value di sini kita isi dengan derajat kuat dalam satuan kuaternion, kemudian tujuannya, adabnya kemana, dan kecepatan. Biasanya kita abaikan yang ketiga ini biar dihandle oleh unity sendiri secara default. Oke, okay? jadi kita akan dapatkan ini. Nah, um, mungkin kita sudah tahu apa start. Kuarterniannya kita arah hadap awalnya ya kita bisa dapatkan menggunakan transform ya. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan arah hadap yang tujuan? Oke, okay. uh, Unity juga mempunyai quaternion dot rotations sebuah fungsi untuk mencari tahu arah hadap atau menghasilkan derajat berapa derajat yang harus yang harus kita lakukan untuk menghadap ke tujuan tersebut. Uh, dimana ada dua parameter, ya pertama adalah vector forward, artinya uh, vektor titik yang kita akan ingin tuju, ya titik yang akan kita ingin tuju. dan uh, vektor upward atau vektor yang menghadap ke atas, ya menjadi um, um, apa namanya sumbu, ya Simbul putarnya biasanya sih vektor z up, ya atau vektor y, axis y nah ini yang kita akan lakukan teman-teman kita akan kombinasikan quaternion look rotation dengan quaternion slope pada untuk menghasilkan animasi karakternya bisa berputar oke okay, balik kembali di ke uh, Warrior handler oke okay, untuk ini kita perlu membuat sebuah variable private quaternion kemudian di sini look rotations ya jadi kita perlu menempatkan look rotation ini di public karena kita mau bikin animasinya menggunakan quaternion slot di dalam update oke okay. setelah Anda punya quaternion look rotations, Anda balik ke uh, ini ya, on run uh, pada saat request-nya keteteksi, ya disinilah tempat kita menghitung berapa derajat yang dibutuhkan uh, agar karakternya bisa menghadap posisi yang pas, oke okay. jadi kita ketik look rotation sama dengan Kemudian di sini kita bisa panggil fungsi uh, look rotation, quaternate look rotation, dan um, dua vektor yang dibutuhkan. Yang pertama adalah vektor tujuan, yang kita bisa dapatkan dengan mudah menggunakan destination. Dan yang kedua adalah vektor up, yang uh, sumbu putarnya yakni sumbu Y yang ke atas. Oke, okay, kemudian kalau sudah kita... Uh, kan ya kita putar uh, menggunakan animasi menggunakan update maksudnya agar tercipta animasi. Jadi caranya adalah kita kita panggil quaternion Slurp, ya untuk mengupdate transform rotation. Transform rotations ini quaternion juga teman-teman ya dia dia uh, bisa diisi, diisi dengan quaternion. Kita panggil quaternion oke? Okay. Nah, seperti yang Anda lihat, uh, di, rotasi awal, rotasi tujuan yang, yang penting itu, teman-teman. Rotasi awal kita bisa dapatkan, tentu saja, dengan mengakses transform rotation. Uh, rotasi tujuan kita bisa dapatkan dengan look rotations. Nah, pertanyaannya untuk yang ketiga adalah. Um, seberapa cepat gitu ya, seberapa cepat dia berputar begitu. Kalau anda isi satu, maka dia akan langsung berputar menghadap ke arah tujuan. Di sini kita sekali lagi menggunakan cara yang sama. Kita perlu suatu variabel kecepatan putar. Jadi saya akan buat sebuah variabel lagi, serial fields private float um, rotation speed isi sembarang dulu nanti bisa kita adjust lagi langsung sama kita, seperti uh, positioning di atas dikalikan time.delta time, time. oke, okay, teman-teman seperti ini simpan dulu, kembali lagi ke unity, kita akan coba um, menjalankan project ini maximize, kita klik Ups, ya ada yang keliru. Teman-teman, kita coba cek sekali lagi. Oke. Okay. Oh, enggak, enggak. Enggak apa-apa, ternyata ya. Jadi, Anda bisa lihat apakah rotasinya cukup cepat atau kurang cepat. Ya, nanti Anda bisa adjust sendiri, teman-teman. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, berikutnya adalah uh, bagaimana cara kita menghandle walking animations. Oke. Okay. Seperti yang saya katakan tadi di uh, pada beberapa video-video uh, sebelumnya, uh, kita menggunakan blend tree. Artinya, kita memblend animasi dari idle ke uh, walking atau running ya, dengan floating angka antara 0 hingga 1. Oke. Okay. Sebelum kita memanfaatkan ini, yang harus anda lakukan ada anda perlu membuat parameter sayangnya parameter yang diciptakan di awal ini integer padahal kita perlu uh, floating ya floating ang angka float ya karena kita kepingin membuat uh, ada percepatan dan ada perlambatannya sehingga di sini anda uh, klik kanan delete blend ini delete um, kemudian kita tambahkan float ya parameter float kita beri nama uh, apa namanya motion motion ya yeah. motion seperti ini uh, defaultnya nol kemudian Anda lihat di inspector Anda double-click blend tree kalau tidak bisa melihat inspector yang ada di sini double-click blend tree-nya kemudian Anda pilih motions oke okay. by the way kalau Anda kepingin kembali ke layar animator di the home Anda bisa klik base layer kalau Anda pengen masuk ke Blend anda double-klik kembali dan anda bisa edit lagi di sini. Oke, okay, nah kita punya parameter Motions yang float tipenya. Uh, sehingga kita bisa menge-adjust animasi berdasarkan misalkan uh, kecepatan atau jarak ya, jarak tempuh ya. Atau kondisi idle, maka kita bisa adjust animasinya dengan realistis dan baik. Oke, okay, balik lagi ke Script uh, Warrior Handler. Oke okay, teman-teman, kita perlu sebuah variabel lagi. Jadi kita buat private float current motions. Yang defaultnya 0.0f. Artinya kalau 0 kondisinya adalah idle, ya animasi idle. Kalau 1 kondisinya adalah animasi moving. Oke, okay, sekarang kita coba aja langsung praktekan. Jadi pada saat on run, pada saat hit, di sini kita akan eh uh, panggil animator.set float tadi kita beri nama motion ya. Sesuaikan dengan uh, yang ada di animator parameternya. current motion. Oh sorry, current motion-nya karena dia mau walking, anggaplah kita ganti jadi 1.0f sehingga dia uh, walking, walking teman, teman ya, menuju ke tujuan. Kita simpan dulu, balik lagi ke Unity. Kita akan coba play dan lihat animasinya. Oh, Oke, okay. alright, which does not exist. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, teman itu tidak apa-apa. Kita coba langsung play aja. Oke, okay, kita bisa lihat, um, saya maximize dulu ya, Anda lihat animasinya. Oke, okay. nah itu animasi walking atau running-nya. Nah, seperti ini. Oke, okay, saya rasa gerakannya terlalu cepat, teman-teman, ya. Jadi kita bisa kurangkan ya, speed-nya. Oke, okay, um, Permasalahannya adalah uh, kapan dia berhenti ya. Jadi kita bisa bikin agar kalau Anda amati tadi pada saat saya melakukan clicking ya, melakukan touching di um, area kosong seperti ini, maka um, kalau saya lepas touch-nya, dia akan tetap ter terus berlari hingga mencapai destinations. Kita bisa ubah agar um, apa namanya? Uh, dia berhenti apabila kita melepas touch kita dari layar Jadi kalau kita tahan touch-nya, dia akan ke sana kemudian kalau kita lepas dia akan stop Oke okay. Oke, okay, ada bug tadi ya kalau kita kita klik karakternya akan seperti itu oke okay. uh, kita akan uh, bikin dulu agar apa namanya uh, berhenti apabila kita lepas touch kita Oke okay. balik lagi ke Um, programnya, Anda lihat di fungsi update. Oke, okay. untuk mendeteksi apakah sekarang kita sedang touching layar atau tidak, kita bisa dapatkan menggunakan touch screen dot primary. Uh, sorry, current dot primary touch dot press dot is press. Oke, okay, ini parameter boolean true dan false. True apabila finger kita ada uh, menyentuh layar dan false apabila sudah tidak menyentuh layar. Artinya, jika fingernya press maka kita jalankan transform position rotation jika memungkinkan. Namun jika jika tidak sentuh layar maka mungkin ya, mungkin kita akan rubah current motions-nya menjadi nol gitu ya, teman-teman ya, menjadi nol dan kita set floatnya, kita update. Oke, okay, kita akan coba jalankan kembali, teman-teman. Oke, okay, kita akan playback lagi. Oke, okay. nah. Kalau saya lepas mouse-nya, maka dia berhenti. Dan animasinya kembali ke 0. Ya, seperti ini. Ya. Tapi kalau saya tahan mouse-nya, dia akan berputar-putar. Oke. Okay. Saya akan mencari kombinasi yang pas uh, untuk animasinya mungkin uh, kita akan cek di sini ya, di move speed coba kita main dengan angka 5 rotation speed-nya mungkin 8 atau 10 kebalik, dibalik begini teman-teman oke, kita akan coba lagi ya ini lebih lebih pas ya daripada sebelumnya Oke, okay. okay. kalau gitu kita akan adjust di sini teman-teman, um, 5, kita balik ya, 5, dan ini 10, simpan. Nah, um, supaya lebih realistis ya sebenarnya teman-teman, kita bisa um, mengeset current motions-nya ini, agar tidak mm, langsung berubah ya dari 0 dan menjadi satu ya secara langsung ya dari 0-1 tidak langsung berubah tapi kita bisa gunakan teknik yang sama seperti ini jadi uh, sekali lagi kita perlu menambahkan private float uh, motion uh, speed ya misalkan uh, 0,5 atau satu lah 1,0F seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian current motion current motion nya bukan 1.0 tetapi kita tambahkan kita tambahkan sesuai dengan uh, ini motion speed yang kita punya. Oke. Okay. Nah, um, mungkin tempatnya bukan di sini ya, saya cut aja, teman-teman ini. Bukan di sini tempatnya, tetapi di di transform di touch screen-nya kita paste ke sini. Current motions-nya bukan 1.0f langsung tetapi current motions plus current motion plus speednya um, speed-nya motion speed kita kalikan dengan time the time. Seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak langsung ujug-ujug dia berubah menjadi 1. Cuman kita harus cegah apabila lebih besar dari 1.0f maka grand motion saja ya tetap satu. Hal sama juga harus dilakukan untuk yang adik-adikan ad animasi berhentinya. Jadi ini saya cut, saya copy paste ke bawah. Tentu saja dikurangi ya. Kalau kalau yang atas kita tambahkan motion speednya karena sekali lagi kal satu e, adalah animasi running, nol adalah animasi idle. Jadi ini posisi dia run, yang bawah posisi dia idle sehingga kita kurangkan ya jadi ini dibalik lebih kecil dari 0 maka ya stay tetap stay di 0. Oke, okay, kita akan coba aja teman-teman langsung di sini. Play Maximize Kalau Anda lihat ada perlambatan di sana. Sampai dia berhenti. Anda bisa lihat dari posisi lari dia melambat dan akhirnya berhenti. Kalau Anda merasa ini kurang cepat ya, Anda bisa merubahnya di angka di sini ya, teman-teman. Menjadikan dua, Oke. Okay. Save. Balik ke sini, entah kenapa um, angka yang saya ubah tidak tidak terupdate di sini ya anda bisa lihat biasanya yang saya lakukan sih uh, saya saya lepas saya pasang lagi ya seperti itu teman-teman oke okay. um, yang terakhir adalah ini ya teman-teman memperbaiki bug apabila recast nabrak pemain ya nabrak pemainnya sendiri saya coba temukan. jadi kalau saya klik karakternya, maka requestnya akan mengembalikan posisi yang ada di tubuh karakternya. Anda bisa lihat ya, akhirnya karena enggak balance, dia terjatuh seperti ini. Jadi, uh, kalau saya klik karakternya, seperti itu, uh, requestnya akan mengembalikan posisi di tubuh karakternya. Untuk benerin ini, seperti yang saya tunjukkan di slide, bahwa kita bisa deteksi objek yang kita tabrak itu tipenya apa, tag apa ya. Dengan untuk memudahkan itu teman-teman, kita bisa klik warrior di sini. Kita beri tag namanya player. Tag player. Artinya apa? Kita balik ke script, artinya um, kita akan lakukan perhitungan destination dan look rotation di physics request hanya jika hanya jika hit info.transform.tag objek yang ditabrak bukan player. Oke, okay. sekali lagi, kita lakukan perhitungan destination dan look rotations apabila kita tidak nabrak player. Oke, okay, teman-teman, tidak -teman, nabrak player. Selesai, kita coba uh, testing out di sini. Play. Maximize. Oke, okay. coba saya klik. Nah, nggak apa-apa nih, nggak terbang ya, artinya tetap plane yang kena deteksi. Oke, okay, um, sekian dulu uh, video tutorial ketiga, kita akan lanjutkan input action yang lain atau mekanisme input yang lain di week keempat. Terima kasih, uh, semoga bermanfaat.